Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang 5 burung perkutut yang langka. Berikut adalah pemaparan kami. Berbagai macam burung perkutut banyak sekali jenisnya dan siapapun boleh memilikinya. Kali ini akan dibahas 5 burung perkutut yang jarang ada di pasaran dan bahkan tidak diketahui keberadaannya. Dari tutur tindler yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu keturangan burung perkutut, inilah lima burung perkutut yang langka dan aneh yang konon sangat bertuah untuk kesekian dan pengasihan tingkat tinggi. Yang pertama yaitu. Perkutut Walik sampah, pemilik gaibnya Dewa Ganesha, cirinya keseluruhan bulunya yang terbalik jika dibandingkan mirip dengan keadaan ayam. Baik dipelihara oleh siapapun, tuah perkutut ini bisa menghindarkan pemiliknya dari segala macam mara bahaya, terutama kiriman ilmu hitam bisa balik kepada pengirimnya, bisa menetralkan sesuatu yang negatif. Yang kedua yaitu perkutut apar gunung. Pemilik gaibnya ialah Dewa Sankara Cirinya bulu yang berada di lehernya seperti rambut Boleh dimiliki oleh siapapun Dan tuahnya cukup bagus untuk kemuliaan dan kelancaran rezeki pemiliknya Yang ketiga yaitu Perkutut Guntur Dewa Pemilik gaibnya adalah Dewa Dharma Cirinya ada tujuh cacat fisiknya bisa dimiliki oleh siapapun, bertuah untuk ketentraman dan kedamaian rumah tangga. Yang keempat, yaitu perkutut kembang dewa.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 Pemilik gaib dewa Sangkara, dengan ciri ada bulu kuncup tiga helai di, di bagian tembolok. Pemelihara perkutut ini dulunya dari kalangan Brahmana. Baik dipelihara oleh siapapun, tuah dari perkutut ini bisa mendatangkan kemasyuran dan terkenal sebagai tokoh masyarakat. Itulah lima burung perkutut yang langka dan aneh hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Untuk selanjutnya kami akan mengupas satu persatu dari kegaiapan perkutut tersebut.